Jadi bodoh semua yang pengen tahu Yobi tentang perjalanan hidupnya, yuk kita tonton ini. Uh, hmm. macam kan sampai beberapa kali aku ditabrak orang, aku masih hidup. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Di channel Ivan Vantai Oke okay guys kali ini gue akan reaksikan lagi Tentang V.O.B Voice of Bajeprot Kali ini ada yang berbeda ya Kali ini gue akan reaksikan langsung gue akan reaksikan langsung dari kontennya ataupun dari youtube channelnya dari voice of baca itu sendiri ini dan terbaru itu live at pennylan oh, oke okay. pennylan atau pennylan seperti itu lah jadi ini sih kalau yang gua baru baca bukan baca ini sebenarnya sih baca hasil ini doang tadi ya itu. ya gulat dibagi ini adalah info sekitaran dari VOB itu sendiri info dari perjalanan hidup dari VOB itu sendiri nah betul videonya seperti apa jangan lupa subscribe dan komennya loncengnya ditipkan jadi buat semua, yang pengen tahu Yobi tentang perjalanan hidupnya, yuk kita tonton ini. Hmm. Ya, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya lanjutnya. Binaural, this video is implementing binaural recording. Please listen to earth one or head, okay. Crowd, oh, Siti ya. Yeah. Bagi aku diskriminasi itu kayak kadang dibedain karena mungkin fisik aku berbeda dengan mereka begitu loh. Teman-teman di sekolah tuh bercandanya tuh gak lucu pas awal aku bisa main drum. Mereka tuh kayak bilang emang bisa main drum, emang kakinya nyampe katanya <laughs> aku bayang bangga sama diri aku sendiri tuh. Si bisa, <laughs> bisa mempertemukan aku dengan jati diri aku sendiri ya ya ya jadi gini gini gini gini emang kalau misalnya kita ngeliat gini ini maaf maaf diberanye gua juga gua, gua sendiri pun juga kaget melihat dari postur loh maksudnya bener asli posturnya dari uh, Siti Siti itu gemoy <laughs> bener ya bener gak gitu loh tapi hentakannya itu lo gila gak gemoy gemur emang memang mungkin mungkin iya kali ya banyak Orang terlahir, eh, bahasanya di terlahir eh, hebat Itu pasti karena Bulian Pasti karena ejekan Gitu loh Orang itu pun karena ditempa dengan hal hal seperti itu sendiri Jadi bahasanya lebih gampang gini Awas aja bro. Lu bantai gue sekarang Lu bully gue sekarang Awas aja <laughs> Sekarang lu bisa ketawa Nanti lu akan minta tertawa dari gue <laughs> jadi dulunya pasti gini iya bener dong yang sekarang ini di belanja lu tertawa akan gua tapi nanti stranger lu tidak akan minta tertawa dari gua minta tertawa dari gua oh oh oh oh oh iya oh, yeah, dong kasih ini kan pasti bisa tertawa <laughs> lanjut dong kan hampir semua esku di sekolah aku ikut, terus muka aku item gitu. terus iya. guru aku bilang, Ih Widih, kamu item banget mana jerawatan lagi dibanding-bandingin. Iya. tuh kalau cewek mah kayak ada temen yang putih, cantik. Jadi aku tuh dulu kan minder, terus sekarang aku bisa main bass, kemampuan aku di bass, dengan bermain bass aku jadi percaya diri. Yes, benar kata-kata widi ya bener ya, gitu loh, memang mereka mereka semua ini pasti terlahir karena bullying, mereka terlahir karena ejekan jadi hobi mereka itu sendirilah di yang membuat mereka maju untuk sekarang ini, Widi itu ya, kalau lihat di belakangnya sekarang, justru kalau dibandingin yang yang kedewasaan nih, ya kedewasaan, maaf ya di banyak kalau si siapa, si si, ya uh, Siti uh, ya maksudnya, Siti itu sendiri gemoy Mood Lucu Humor Si Widi <laughs> ya, Nanti untuk asal nanti ya Widi Nah Widi itu sendiri Dia jago masak. Emak banget lah banyak Emak banget asli. Emak rumah tangga Nah gitu loh Jadi kalau misalnya dibilang Ini versi dulu ya versi gue ya Si Widhi adalah emak-emak gemoy, lucu dan humoris Iya dong, sebentar lagi mereka kan jadi mama dong Terus si Widhi tadi, Widhi ya? Siti ya? Si Siti itu sendiri mama gemoy, lucu dan humoris Dan Widhi itu sendiri adalah emak-emak rumah tangga banget Yakin deh. gue Ya gue masak Gue masak terus juga jago-jago apa Ya Yaudah, ini banyak paham lah Kita lanjut dulu lah pas naik. kita masuk bahkan open air pas kita naik orang-orang loh kok malah band ini tuh, gitu? ini band cewek yang baru kemarin sore hahaha <laughs> sama sana karena ya karena terkena karena penampilannya ya. gitu VOB itu menguatkan mental dan fisik aku sejak dulu ketika ada sesuatu yang menimpa VOB pasti yang pertama kena adalah aku hmm. teror segala macam kan sampai beberapa kali aku ditabrak orang aku masih hidup Allah wakbar kuat masih hidup nah itu karena VOB hmm. Nah itu, si ya. Keras Memang ya kalau misalnya untuk divokalis uh, Vokalis itu sendiri kan Dibilangnya motor atau dalam Yang terdepan utamanya, pilar utamanya Terdepan atau gerbang utamanya itu adalah Dari vokal, orang yang pasti ngeliat itu adalah vokalnya dulu Vokalnya ya bener dong Kalau misalnya orang melihat dari Drumernya Siti, orang melihat dari uh, Basisnya si Widi, berarti orang itu Udah mudah menilainya dari skill Tapi kalau pandangan pertama adalah Vokalnya siapa? Dia. paham kan? jadi kalau misalnya ada yang gak suka sama dia udah pasti di diberanye mereka itu tidak tahu musik dan tidak tahu skill, tidak tahu kualitas dari musik paham ya? jadi kalau misalnya ada yang ganggu si Marsha, Widya itu udah pasti mereka, mereka itu sendiri adalah yang tidak mengetahui kualitas musik paham? seperti itu kan? jelas ya kan? makanya ya itu dia kembali lagi yang kena duluan pasti banyak ada vokalnya tapi memang di tempatnya kekuatan itu sendiri nah kembali lagi emak-emak gemoy yaitu adalah si Siti emak-emak <laughs> di dibelanjut rumah tangga banget dah di dibelanjut adalah Widi nih, emak-emak karir emak karir ini contohnya set, Marsha <laughs> bebas gua doang untuk menilai tapi memang gitu sih <laughs> kita lanjut dulu Sepatu raya, kukil. Oke, waktu merek pertama untuk ini ya. Voice of Aceprod, V.O.B. kini menjelma jadi sebuah grup band fenomenal yang dikenal dunia. Sebelum melang-lang buana, V.O.B. hanyalah band indie yang berasal dari pelosok pegunungan Kabupaten Garut. Voice of Aceprod, atau yang dikenal dengan sebutan Viobi merupakan sebuah band dengan aliran musik cadas dari Garut. Tak lazim memang, bukan pria bertato dan berambut panjang. Band ini justru digawangi oleh trio hijabers yang jelita. Mereka adalah Firda Kunia atau Marsafide Kurnia sebagai vokalis, Widira Ramawati sebagai pemutar bassnya, serta Ecity sebagai penggebuk drum. Melalui lagu-lagu cadas yang mereka ciptakan sendiri, mereka kini menjelma sebagai band metal yang diperhitungkan tanah air. Lagu-lagu seperti Sku Revolution, God Allow Me, Please To Play Music yang diciptakan sendiri para personil Fiobi sukses menghipnotis para pecinta musik tanah air sehingga mancanegara. Lanjut. Videonya mana ya? Ini disini gue malah gak ngeliat ada Widinya loh, Widinya kemana ya? Dari nah, tadi kita cuma ngeliatnya yaitu itu doang tadi kan? Uh, Marsha dengan apa, ada, uh, terus sama si... ya City, Widya main basis ini loh, gue lagi suka belajar dengan gaya basisnya si Widya juga sebenarnya. Eh, uh, lanjut lagi ini hey, kelihatan dia jadi gini guys ya kalau yang gue tahu sebenarnya memang kalau misalnya lagu-lagu dari V.O.B sendiri ataupun cover-cover dari lagu V.O.B sendiri adalah lagu-lagu perjuangan jadi lagu-lagu pemberontakan nah seperti itu lari banyak reviews, review, uh, reviews atau dalematen resist dari Sepultura ini sendiri pun juga sama gitu loh kalau misalnya lo denger dari versi aslinya itu videonya pun juga ya kan lebih banyak uh, bahasanya dibelanya hal-hal yang berbau anarki uh, demo anarki uh, seperti itu mungkin demo atau anarki kuang atau juga bentuknya seperti apa ya artiannya maksudnya artiannya bukan dari itu kayak intinya sih sebenarnya adalah lagu-lagu tentang perjuangan perjuangannya ya mereka memang dibelanya menjunjung tinggi banget lah di perjuangan-perjuangan dalam arti kalau misalnya untuk di sini ya untuk di Viobi itu sendiri adalah perjuangan ketika mereka ya itu tadi di ketika mereka tertindas ketika mereka diajak ketika mereka dibully dan menjadi seperti sekarang ini ya caranya gimana untuk lewatnya ya lawan lawan lawan Lawan <tuk> seperti itulah di jadi dilawan ya kan untuk ya ini di hasilnya untuk menjadi ya sekarang ini gitu loh jadi kalau misalnya lo pengen jadi the best Seandainya lo mendapatkan hal seperti itu Jangan takut Anggap aja itu adalah tempaan Bukan ujian Ingat Anggap ada tempaan Nah gitu loh Sehingga apa? Sehingga lo nanti akan terbiasa Terbiasa melewati itu sendiri Dan terbiasa juga untuk memperlakukan mempermalukan. Ketika kita dipermalukan orang Banyak Ketika lu sudah lagi ke puncak Sudah saatnya ku untuk mempermalukan diri arenia <laughs> okay. yeah, <yeah>, yeah, yeah. Kalau bisa ngeliat disini, di belanja lebih ini, ini enak, enak banget loh di banyak kita ngeliat, ngeliat banget di banyak uh, cara bawaannya mereka lebih dekat di belanja. Memang kalau bisa dibilang bener lah, thanks to the life at Penyilai itu sendiri, di banyak terima kasih banget, jadi kita bisa kenal lebih dekat tentang CPOB si itu sendiri dengan cara seperti ini. Ya orang di banyak gue juga untuk reaksikan sendiri adalah sorry, bentar. Nah, untuk gua reaksikan itu sendiri adalah biasanya ya lagi manggung mereka ini enggak kan? yang gua suka dari V.O.B itu apa di belanya? mereka jarang loh maka di belanya lagu, lagu. <laughs> jadi langsung live bawa lagunya itu sendiri gitu loh jadi lu bisa ngelihat di belanya versi yang ini original mereka main ini loh versinya loh Guys, ini ya maksud gue belanja kan nggak pakai libsing -sync, libsingnya loh belanja loh. Udah gitu kan langsung plural di dengan dengan dengan dengan suara mereka, walaupun dengan napas-napas yang terengah-engah. Ya dong, jelas dong. Bener kenapa mereka terengah Karena mereka main bener-bener murni live gitu loh. Jadi kayak makhluk sebenarnya jadi kalau misalnya untuk si Marsha itu sendiri, kadang-kadang dengan vokali suaranya itu sendiri ya agak terengah karena dia main sekaligus ya masih main gitar melodi kadang itu juga gitu kan, sekaligus sama Vokal Rap Menjaranya Cewek ini bro Cewek hands hey, up bro <laughs> Lanjut ya Gila sih B Kukiyo Uh, nice uh, wow. <laughs> Nice <laughs> Oke okay, ya Kali ini memang ya gua gue kalau di disini Kan lewat pen lane itu sendiri ya Memang ada sampai dengan 54 bro. <laughs> 54 menit gitu loh ya Jadi ya udah Ya kan nama juga reaction gue pasti akan reaksikan gue terpisah. Jadi mungkin ada part-partnya maksud gue. Ditunggu lagi untuk persen Oke? Okay? Jangan lupa subscribe ya, dan komen-nya loncengnya di tuhan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.